Okay kita nak masak sambal Oh sambal oh, telur. Lupa sambal apa? Bahan bahannya bawang putih sedikit sahaja, bawang merah uh, itu mewah kalau mau banyak muka banyak. banyak. Pastu mumbung belacang secukup rasa. Uh, jangan. Jangan, apa, kurang, jangan terlebih. Jangan melebih, jangan ketagi. Haa, <gitulah> gitu. Terus-terusnya so, kita letak shiriboh. Jangan lafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas ah. so, tu kita tengoklah agak-agak kalau sambal rupa dia macam pucat rezeki tu. Kita bom lah, segi. Dah ada apa lah, biar. Jangan tegup lah. Buk, segi hai petang semua banyak sikit. Okay, aku tak wajib dah sangat kan. Oh hmm, segih-giah nampak puncak macam tu, orang nak uting masuk. Oh oh oh nak ada asam lakia. aku kan. Ha kita masukkan asam keping. Eh uh, tak sikit asam keping. Saya letak lebih sikit supaya ada rasa masam-masam. Termasukkan gula Gula kelapa Gula kabung Gula muda eh Gula mego uh, Tapi saya tahu yang original Yang tak ada Yang tidak ada campuran Dengan gula putih Okey Supaya nutrisinya Di situ Ya Allah Ya Tuhan tu Siapa yang makan makanan yang semacamnya Ya Allah lembut salah satu liter Jadi Kita masukkan garam Ok cili dia dah masak Kita masukkan air sedikit Telur Comel-comel Macam tu okay. dah Kita letak pilih Ok telur ni jangan dikacau-kacau Nanti terpecah Jadi kita tutup Ah, Tutup yang tu bagi dia steam Masuk Ok, okay. yang terakhir kita letak bawang Ok Kita hmm. sahaja letak tepi-tepi ni Sebab takut nanti pecah di tengah-tengah itu pecah telurnya. Kita nak menjaga telur tu supaya dia tak pecah. Kekalas! Hai, right, masaknya dah siap. Inilah dia uh, sambal telur. Makan dengan nasi panas-panas. Dia saja, pun mega. <laughs>